Siapa orang yang senang, gembira, bahagia Mau datangnya bulan suci Ramadhan Gembira saja, senang saja Belum, belum datang Ramadhan ini Sebentar lagi Ramadhan mau datang senang, bahagia Ibu-ibu pada sibuk si mempersiapkan makanan-makanan untuk Ramadhan ya, Bapak-bapak sudah siapkan sarungnya, baju kokonya Buat tahun-tah, jemput bulan suci Ramadhan ya, Jadi rasa kegembiraan itu dibuktikan gitu Ya Mempersiapkan diri daripada datangnya bulan suci Ramadan. Ramadannya belum datang. Tapi kita sudah mempersiapkan. Dengan apa? Dengan kegembiraan. Gembira saja kata Nabi. Senang saja dengan datangnya bulan Ramadan. Haramallahu jasadahu minan niran. Maka Allah akan haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Subhanallah.